cari tulunya, ini kucing, ini lagi yang lagi ya dengan saya maafin youtube ini saya mau ya saya akan memberikan uang senilai uangnya kak. sudah saya siapkan kita kita kalau boleh tahu, dalam menit ini? ini, dengan kakak. Bos. api. beta. Ya, mama Iya, iya, iya. saya kasih santai-santai. kakak cepat Kita liatnya dulu, agar nanti kita mendapatkan peluang-peluang berhubung Tolong dikerahkan, jangan salah fokus Dengan tangan saya memutar videonya Satu, dua, tiga, putar Kelarin, Kak Lihat gini Iya, iya Lihat tadi? Iya, naik, satu, dua, tiga, putar Tentu, Kak Kaya, ya. Ayo, gimana, gimana? Ya, ya. Oke. Okay. -sama. Okay. dulu dulu Oke. Oke. soalnya banyak Ini Oke.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 jangan <Series> <SIS documentation> bego, ya bego, ya oh. yeah, yeah. bego, manget banget guys, ini gak boleh pindah, apa? Apa? boleh nah, boleh. Pindahnya sesuai dengan teorinya. Makasih oh, iya, iya. ya Semenya, guys. Satu beranti, Kak, satu sudah menanti Kak sudah banyak kali Ayo, Kak terus, yang paling lama, kayak Tidak sudah yang gue Thank you.